Siapapun yang bertemu singa pasti akan langsung lari ketakutan. Ya, sebagai predator puncak, singa tidak memiliki pemangsa alami. Eh, namun bukannya tidak mungkin bagi sang raja hutan ini untuk dikalahkan oleh hewan lain. Tahukah kalian sob, ternyata singa juga dapat terkalahkan loh. Itu karena hewan yang melawannya dapat melakukan apapun untuk membela diri atau mempertahankan wilayahnya. Kira-kira hewan apa aja nih yang bisa mengalahkan sang raja hutan? Penasaran bukan? Berikut adalah 5 hewan yang bisa mengalahkan singa. Yang pertama adalah gajah. Sudah tidak aneh lagi bila hewan yang satu ini dapat mengalahkan singa. Ya, gajah adalah mamalia darah terbesar di bumi. Dengan gading dan kekuatannya yang sangat besar, tidak mengherankan jika hewan ini dapat membunuh singa. Tahukah kalian sob, seekor gajah jantan dapat mencapai berat hingga 6,3 ton loh. Bukan hanya berat tubuhnya aja nih, gading dan kuku gajah yang berat juga merupakan ancaman yang mengerikan, bahkan untuk sekelompok singa. Belalai gajah yang besar beratnya dapat mencapai 181 kg itu, dengan sekali ayun dapat melemparkan sang raja hutan. Wah kuat banget ya. Di posisi kedua ada kuda nil. Siapa sangka satwa yang terlihat kalem ini ternyata lebih buas dari singa, loh sob. Bahkan dibandingkan singa, kuda nil membunuh lebih banyak manusia dalam setahun. Dengan beratnya yang lebih dari satu ton, mamalia besar ini dapat mencapai kecepatan tinggi saat berlari. Bukan hanya itu, berkat ketebalan kulitnya juga. Sang Raja Hutan pun perlu menghabiskan banyak waktu untuk menjatuhkan kudanil. Namun sebaliknya, kekuatan gigitan 1800 PSI dari rahan kudanil, dikombinasikan dengan giginya yang menonjol, dapat menghancurkan tubuh singa dengan mudah. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Di nomor tiga yaitu kerbau air. Kerbau air adalah mangsa terbesar singa, namun bukan berarti hewan ini tidak berbahaya. Kawanan kerbau biasanya menggunakan taktik pengepungan yang memanfaatkan jumlah mereka untuk mengejar atau bahkan membunuh singa yang berani menyerang mereka. Siapa sangka kerbau juga merupakan ancaman proaktif karena unggul latar raksasa ini Diketahui mencari anak singa untuk dibunuh sebelum mereka tumbuh dan menjadi ancaman bagi kawanan kerbau. Wih sadis juga ya. Yang keempat adalah hyena. Hyena dan singa memiliki mangsa yang sama dan habitat bersama. Hal ini juga lah yang membuat mereka menjadi musuh yang sengit. Jika jumlah kawanan hyena melebihi jumlah singa, atau ketika ancamannya adalah singa betina yang lebih kecil dan jantan muda, hyena diketahui dapat membunuh dengan cakarnya yang tajam dan giginya yang menggigit hingga ke tulang. Yang terakhir ada badak. Taukah kalian sob, badak mungkin memiliki berat sekitar 2 ton, tetapi badak dewasa dapat berlari dengan kecepatan 56 km per jam. Selain mengandalkan bobot dan kecepatannya, badak mampu menanduk singa dewasa dengan culanya. Kebanyakan singa menyadari bahwa menghadapi badak dewasa tidak sebanding dengan risikonya. Tetapi para peneliti mengatakan, serangan singa terhadap badak kerap terjadi saat mangsa di lingkungannya langka. Dah bagaimana kalau menurut pendapat kalian,